Pisan, daun merupai hiasan Anda sayang dari tamang Daun usma, anu endang Jadi ciri cinta sejati, simbol dunia cinta unang saja tanah Waas tinggal di matang astrika tinggalnya, milu tak harita keturunan Gampang cintadu bakal kena jadi kenangan Batas tinggal di taman jadi hiasan Maturkan hati gila kena, kena sakal susan Tiba dengan pbd nuker bau kena Bisa wang daun puspa di Daun hanu mata ken jadi kenangan Daun puspa mata jadi hiasan Mata mata sayana di taman Baru makan hiji kenangan Waktu harita pasti di luar Amalena harita milu mara. so sure.